setiap harinya gitu bapak itu dulu waktu saya waktu sekolah waktu kecil-kecil itu saya ingat banget beliau itu jam satu malam itu selalu bangun dok bangunkan anak-anaknya untuk belajar dok jadi dulu itu kami kalau belajar itu setelah tengah malam iya sekarang itu kan selalu di mindset itu fakultas kedokteran itu mahal ya dok ya padahal enggak loh, dok. kalau misalnya kematian itu kan sudah tahu Pasti ya dok, malah yeah. kalau yang sudah mengetahui prognosis bahwa kita itu umurnya sekian, tentunya itu menjadi suatu keberuntungan menurut saya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiadi MPH, Tuan Rumah dari podcast jarak jauh obrolan orang-orang kesehatan. Oke, okay? kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Patmi Bekti Lestari, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau S1-nya dokternya dari UNS dan uh, spesialis penyakit dalamnya dari UGM. Uh, terima kasih Dokter Patmi sudah berkenan hadir di podcast ini uh, sudah merepotkan. <laughs> <laughs> uh, kita mulai aja, uh, Dr. Patmi. Kita beralih ke topik uh. yang lain tentang ilmu kehidupan ini. Ini beranda juga ini. Bila hmm. misalnya uh, Dr. Patmi difonis CA paru stadium 4 gitu, yang tinggal hmm. 6 bulan atau itu apa yang akan Dokter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 mendadak atau dengan kita enggak tahu kota kita itu mau bagaimana di akhir hayat kita. Tetapi kalau misalnya kita malah sudah tahu punya penyakit yang stadium ND ST, tentunya kita akan mengisi dari waktu kita yang tersisa itu menjalani peran yang lebih baik dari hari ke harinya. Peran apapun mau jadi ibu, mau jadi anak, mau jadi istri, mau jadi dokter akan tentunya akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk mengisi Uh, waktu yang tersisa. Malah lebih beruntung ya dok ya, kalau itu pikir-pikir ya dok. Lebih mempersiapkan diri. Lebih siap, gitu. Uh, apa tantangan hidup yang terbesar yang dihadapi dokter Patmi, yang pernah dihadapi atau sedang dihadapi dokter Patmi? Bisa yeah. cerita sedikit. Dan bagaimana Angel. mengatasinya? Iya, yeah. jadi... Tantangan hidup terbesar yang pernah saya alami selama 35 tahun saya ya dok ya. Gitu. Yaitu ketika saya harus memilih uh, mana prioritas hidup saya antara uh, sekolah atau keluarga. Itu kayak suatu dilema dokter. Jadi kalau uh, sebagai uh, mahasiswa residen ya dok yang menjalani pendidikan dokter spesialis itu kan Lelah secara fisik, jelas secara uh, finansial, lelah secara emosional, ya dok, ya. Di saat itu, uh, problem yang pernah saya alami itu adalah ketika anak saya sakit, ya dok. Nah, ya. pas dia sakit gitu, saya dihadapkan pilihan melanjutkan sekolah atau memilih anak saya gitu, sehingga saya itu bersyukur sekali pada saat itu. Kepala sekolah PBDS eh, saya waktu itu dokter, jadi itu saya menyampaikan kondisi sulit bahwa memang anak saya itu butuh pendampingan dalam jangka waktu lama dokter. Jadi dulu kalau eh, resident itu kan maksimal cuti tiga bulan dok. Saya ini Alhamdulillah di saat sulit pada fase itu eh, kepala sekolah saya itu mengizinkan saya itu cuti sampai satu tahun dokter. Hmm. Iya satu tahun uh, untuk break dari uh, resident gitu sehingga saya tidak jadi keluar dari uh, pendidikan spesialis nah itu dulu waktu saya memperpanjang cuti yang harusnya haknya itu cuma tiga bulan menjadi satu tahun tuh saya ya sudah pasrah gitu dokter jadi uh, ya mungkin kalau misalnya rezekinya saya sekolah lagi ya mesti ada jalan untuk uh, kembali masuk ke PPDS tapi kalau misalnya saya memang rezekinya menjadi ibu ya ya tidak apa-apa gitu yang penting pada saat itu saya bisa menemani anak saya full untuk uh, mengawasi tumbuh kembangnya. Tapi sukses ya? Artinya sukses dua-duanya. Alhamdulillah saya sampai saat mengajukan izin terus di ACC. Anda saya liburkan satu tahun tuh saya sampai gak percaya gitu dokter Ya Allah ini doanya semua orang sehingga saya tidak dikeluarkan dari Apa ya namanya peraturan uh, PPDS ya saat itu Padahal Jadi, biasanya ketat sekali itu Iya biasanya ketat sekali hanya tiga bulan dokter gitu Tetapi saya itu sudah uh, apa namanya banyak sekali mendapatkan bantuan yang tidak saya kira dokter saat itu konsultan anak yang merawat anak saya pun sampai memberikan surat rekomendasi gitu dokter tanpa saya minta dokter tunjung spa konsultan eh, dokter pati bisa cerita sedikit mengapa memilih penyakit dalam apakah itu sudah mempertimbangkan apa namanya faktor kekuatan dan kelemahan dari dokter Padmi atau lebih banyak faktor eksternal? Itu? Iya. Ketika saya dokter umum itu dokter ayah saya itu punya sakit kronik dokter jadi ayah saya itu PPOK penyakit paru obstruksi kronik dan diabetes dan beliau itu selalu mondok dalam setiap tahun itu, kalau mondong, nggak tanggung-tanggung, dokter sebulan gitu. Setiap tahun itu selalu mondok gitu. Nah, saya waktu, eh, apa namanya, dokter umum, ketika saya lulus, saya bertanya pada diri saya sendiri, saya ingin apa ya? Gitu. Saya ingin jadi klinisi, atau saya ingin jadi akademisi, atau saya ingin eh, menjadi... Uh, manajemen ya dok ya, manajerial di rumah sakit atau uh, di dinas gitu. Nah ketika saya lulus itu saya uh, milih, saya kok seneng ketemu pasien ya dok ya. Saya pingin jadi klinisi. Nah kalau klinisi kan dibagi dua ya dok ya, mau yang uh, bedah, memakai pisau, atau yang non-pisau. Tetapi saya balik lagi, saya pingin merawat orang tua saya lebih baik. gitu Saya melihat ayah saya yang tiap tahun selalu mondok gitu tiap tiap periode tertentu akan terjadi perburukan kondisi gitu. Sehingga saya ingin sekali merawat beliau itu lebih baik sehingga saya masuk ke penyakit dalam. Dan saya pun masuk ke PPDS itu seperti dimudahkan gitu dokter. Saya waktu itu saya ingat sekali saya bukan Gawai apa di instansi pemerintahan ya dokter ya bukan di apa namanya rumah sakit yang bisa memberikan rekomendasi untuk sekolah lagi gitu Saya nekat saya daftar jalur pribadi gitu uh, Niatnya hanya untuk biar bisa bermanfaat lebih gitu dokter. Saya dimudahkan jalannya itu satu kali tes langsung bisa diterima di UGM saat itu, tahun 2013 gitu. Pada saat kita lulus dokter umum kan kita bertanya pada diri kita sendiri setelah ini tuh saya minatnya mau uh, apa namanya? memilih jalur yang mana gitu. Karena nanti akan tentunya berbeda dokter. Kalau ketika saya memilih jalur akademisi tentunya saya tidak uh, apa namanya? mengambil untuk ke dulu ya, tapi untuk uh, apa namanya magister atau berdoctoral. Uh, apa tujuan hidup dokter Patmi kalau boleh cerita? Okay. Saya itu dokter, tujuan hidup yang selalu di apa ya dokter ya, di sampaikan oleh orang tua saya karena dulu saya itu delapan bersaudara dokter delapan bersaudara saudaranya banyak kemudian ayah ibu saya itu PNS guru gitu tujuan hidup saya yang dulu waktu pertama kali diberikan ayah ibu saya itu adalah menjadi anak yang mandiri berdikari dan bermanfaat itu saja yang selalu uh, bapak ibu saya itu diberikan tiap beliau itu memberikan pejangan waktu Bapak masih sugeng ya dokter ya, jadi Bapak-Ibu saya selalu menekankan bahwa Bapak-Ibu memberikan bekal pendidikan bekal ijazah kalau orang Jawa bilang dulu, gitu ya dok ya, tujuannya biar bisa menjadi orang yang bermanfaat dulu bermanfaat dalam skala Kekuatan kita masing-masing dokter. Jadi apabila saya menjadi peran dokter, saya bisa bermanfaat untuk pasien-pasien saya, meringankan penderitaan pasien-pasien saya. Apabila saya perannya menjadi ibu sama istri, saya bermanfaat untuk keluarga saya. Menjadi anak seperti itu juga. Sampai saya sekarang ketika lulus gitu, ada hal yang mungkin saya, ini ya dok ya, saya apa namanya, ingin ulang itu adalah lebih membahagiakan uh, ayah saya, Almarim, karena saya dulu waktu presiden itu tingkat akhir rula Bapak Seto ya dok ya, jadi saya itu kadang-kadang dulu merasa gini dok, saya itu menjaga nih pasien lain gitu, sedangkan Bapak saya pada kondisi apa namanya, membutuhkan saya itu saya nggak bisa hadir gitu. Kadang itu yang, uh, apa ya, kayak gerentes gitu dok. gitu Saya itu pingin memberi manfaat untuk uh, meringankan beban Bapak saya waktu itu aja nggak bisa mendampingi beliau gitu. Jadi saya itu waktu itu Stasa Banjarnegara, saya masih ingat sekali dokter Stasa Banjarnegara, kemudian di telepon Ibu, gitu, Bapak kok kondisi nafasnya nggak enak, gitu. Terus saya bilang sama Ibu, Ibu Bapak di, di RSUD saja, RSUD Projo dulu, gitu. Tapi karena residen ya, dok, ya, jadi harus mengurus izin, mengurus macam-macam gitu. Saya baru bisa pulang beberapa hari kemudian itu dua hari saya datang dalam kondisi Bapak saya sudah uh, penurunan kesadaran hmm. gitu. yaitulah mungkin yang uh, apa namanya yang saya ingin ulang andaikan saya dulu itu bisa mendampingi Bapak saya sampai memberikan pelayanan yang terbaik gitu. tapi ya sudah jalan takdir gitu dokter kadang-kadang yang itu enggak bisa saya putar lagi sekarang gitu setelah saya lulus saya sudah punya kemerdekaan waktu untuk uh, mengurus orang tua saya saya sekarang hanya punya ibu gitu dokter ya alhamdulillah masih ada ibu angge dokter tapi ya kadang-kadang ada dilema sebagai dokter tuh itu dulu waktu menjalani pendidikan terutama dokter. Ya, ya. Uh, ini sekarang uh, berandai-andai ini, berandai-andai. Iya. Bila dokter Fatmi dapat hibah 100 miliar, gitu besar ya, gitu, 100 miliar rupiah. Besar sekali ya dok ya. Kira-kira yeah. uh, mau dipakai untuk apa itu? Iya, kalau 100 miliar itu kan angka yang fantastis sekali dokter, bahkan kita sendiri mm -hmm. mungkin nggak pernah ya, berandai-andai ya dok. Belum eh, tahu ya dok ya, ya tetapi ya. kalau misalnya saya, punya dana yang sebesar mungkin nggak nggak perlu sebesar itu yang saya bisa uh, dengan dana itu bisa financial freedom untuk sekitar tiga tahun saya ingin sekolah lagi dokter cita-cita saya itu dokter uh, ya ada kepuasan menjadi uh, klinisi yang bisa me memberikan pelayanan yang paripurna dokter jadi enggak sedikit-sedikit rujuk enggak sedikit-sedikit rujuk gitu dokter kalau untuk Penyakit dalam kan sekarang memang sudah ada program subkonsultan ya dokter ya, menjadi sebelas subbagian gitu. Andaikan saya punya financial freedom aja untuk tiga tahun gitu, saya ingin sekolah lagi dokter. Oh sekarang sampai tiga tahun ya waktunya ya? Untuk iya, dua sampai tiga tahun kalau untuk penyakit dalam gitu. Oke. Okay. Apa nasihat dokter Patmi untuk anak SMA yang ingin kuliah di Fakultas Kedokteran iya sekarang itu kan selalu di mindset itu Fakultas Kedokteran itu mahal ya dok ya padahal enggak lho dok ya jadi kalau misalnya ketika kita lulus SMA dan pingin masuk ke kedokteran gitu uh, tentunya memang passing grade untuk Fakultas Kedokteran itu setahu saya masih tinggi ya dok dari zaman saya lulus SMA pun Uh, passing grade-nya itu lebih tinggi untuk scoringnya. Nah, saya itu dokter juga dulu waktu lulus SMA juga tak mengira dokter mau masuk uh, ke dokteran. Pada saat itu, kembali lagi nih, jasa guru kami di SMA 1 itu selalu ada konseling dokter. Jadi, uh, menentukan minat dan bakat dari setiap siswa itu. Kalau di SMA 1 itu kami selalu ada. Terutama waktu mulai penjurusan. Dulu waktu saya SMA itu penjurusan masih kelas 2 mau kelas 3, dokter. Ya, ya, ya. itu ya Penjurusan itu sudah ada konseling. Nah, ketika kita uh, kelas 3 itu, kami didampingi, dokter, dulu dengan guru BP itu bakat dan minatnya. Nah, kalau misalnya sudah, sudah ketahuan nih, dok, uh, pinginnya ini, gitu. Nah, guru kami dulu itu di SMA satu itu memberikan... Uh, saran dokter, jadi misal saya ini uh, Waktu itu ditanya mau masuk apa gitu Saya uh, menyampaikan kalau misalnya bisa masuk di fakultas negeri Saya dulu cuma begitu dokter, saya fakultas yeah. negeri Kemungkinan besar dari jurusan IPA itu apa ya pak gitu Saya dulu seperti itu uh, Terus Beliau itu menyarankan, ini dari UNS, itu ada program PMBK. Nah, setelah saya scoring, itu skor saya itu masuk tertinggi dokter. Jadi, beliau itu menyarankan e, dengan reputasi SMA satu proses ya dok ya, Alhamdulillah kan baik ya, itu kemungkinan bisa masuk dok gitu tanpa tes pada saat itu. Jadi, memang pada saat SMA itu kan bingung dok mau masuk apa gitu, nah alangkah baiknya itu konseling gitu melakukan konseling apa sih sebetulnya bakat dan minat dan kemungkinan, nah pada saat itu bisa masuk sesuai dengan harapan atau enggak. dulu kan saya ketika ngumpulkan rapat dokter, jadi kalau PMBK itu dulu ngumpulkan rapat dok, jadi dinilai gitu dirata-rata gitu, nah saya muncul nomor dua itu dulu. Nomor satu teman saya, dokter Ilma, juga di UNS juga dokter. Jadi dipanggil guru BP saat itu dokter. Uh, nilainya saya dan nilainya teman saya itu masuk ke dua besar. Nah, kalau dari UNS itu biasanya kalau yang dua besar itu ditempatkannya di kedokteran. Dan kemungkinan pada saat itu bisa diterima tanpa tes. Nah, saya juga dulu pertanyaannya simpel sekali dok. UNS itu mahal enggak ya? Gitu, Dok. <laughs> Karena saya eh ayah ibu kan guru, dokter, guru SD dengan saudara yang banyak, saya memang takut sekali membebani secara ekonomi apabila eh, SPP-nya itu mahal, Dokter. Karena saya juga keterima di UGM, Dokter, melalui jalur UM waktu itu. Nah, setelah saya banding-bandingkan, itu UNS itu murah sekali, Dok. Iya, hanya 1/6 dari biaya di UGM sehingga Waduh. saya iya dokter kalau boleh saya cerita dok waktu ya, ya, tahun silakan. 2004 itu SPP saya 500 ribu dok 500 ribu. padahal itu setelah tahun 2000 ya dok ya dan di UNS itu saya rasa uh, bapak ibu saya bisa membiayai sampai saya lulus pikirannya simpel sekali saya hanya Uh, kemungkinan saya keterima di mana dengan nilai saya, dengan jurusan IPA, gitu. Uh, saya konseling gitu, dan disarankan guru waktu itu, dan memang benar, dokter, Alhamdulillah dari dua uh, siswa mengirimkan rapot itu, loh, dokter, yeah, yeah. tanpa tes itu, memang karena nama baik sekolah, SMA 1 Polorce itu bisa diterima di, tanpa tes. Eh, uh. Kalau saran untuk dokter umum yang ingin ambil spesialisasi apa, Dokter? Umum? Oh iya. ya, Dokter Adik kan tahu saya waktu dokter umum ya, Dok ya. Iya, ya. ya ya tahun 2010. Nah, kalau saya itu saran untuk dokter-dokter adik-adik dokter umum yang ketika mau ngambil spesialis itu yang pertama adalah tanya dulu, sebetulnya minatnya itu apa? Minatnya itu apa? Karena kalau sudah menjalani residensi yang Bukan minatnya itu berat sekali, dok. Berat sekali. Karena kita akan seumur hidup, kan ya, dok, ya. E, apa namanya, di bidang yang kita ambil itu. Dan kita akan bekerja sama dengan sejawat yang lain, presiden yang lain, selama lima tahun. Kalau misalnya untuk jurusan yang besar, kalau minat itu biasanya empat tahun. Pertama, harus sesuai minat. Yang kedua adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tes dokter. Jadi dulu waktu ketika daftar PPDS itu, karena saya merasa bahwa saya bekerja di swasta ya dok ya, yang rumah sakitnya tidak terlalu besar. Kemudian saya juga bukan alumni UGM waktu itu, saya mempersiapkan diri saya untuk uh, belajar gitu dok. Saya itu bodohnya itu, kalau misalnya nilai saya itu lumayan tinggi, lumayan baik tentunya juga akan dipertimbangkan oleh senior-senior di departemen yang saya ambil dokter. Ditambah lagi memang yang namanya residensi itu yang dipentingkan adalah attitude gitu. Tidak tidak hanya semata-mata pintar tetapi memang dibutuhkan attitude untuk bekerja sama dokter karena kita akan berada di dalam satu departemen selama lebih dari 4 tahun, bahkan sampai lima tahun kalau untuk penyakit dalam. Ini kalau berandai-andai kalau Dokter Fatmi bisa ngobrol dengan seorang tokoh baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, iya. tiga orang tokoh gitu, siapa yang Dokter patmi pilih dan mengapa? Iya, dokter. Kalau saya itu Andaikan ya dok ya, bertemu dengan tokoh yang sudah, apa namanya, meninggal gitu. Saya tuh kagum sekali dok dengan, uh, apa namanya, Residen BGHB dok, dok Saya ingin sekali, uh, apa namanya, bertemu dengan beliau dari uh, uh, biografi yang saya baca ya dok ya. Beliau itu kan seorang yang, apa namanya, nasionalis dok. Tetapi dari semua sisi perannya baik sebagai ketika beliau jadi ilmuwan, beliau yang terbaik ketika beliau menjadi pribadi sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, seorang ayah, gitu, apa beliau itu menjalani kehidupan itu dari sisi yang balance gitu dokter, di mana beliau itu sukses tidak hanya di sisi karir, tetapi juga di sisi uh, keluarga. Yang kedua, Oh iya, kalau yang kedua, yang uh, ingin saya temui dokter, saya itu dulu sangat hormat, itu dokter, terhadap guru saya dokter, waktu saya uh, menjalani pendidikan dokter itu, adalah kepala apa namanya dokter bagian psikosomatik dokter namanya dokter Agus dokter. Jadi ketika saya sebagai muridnya di di perjalanan residensi itu kan sangat berat dokter, up and down di beliau itu di divisi psikosomatik itu mengajarkan kita bahwa kesehatan kesehatan pasien kesehatan diri kita itu tidak ditentukan dari sisi uh, jasmani saja. Gitu. Jadi pada saat saya mengalami fase ingin berhenti menjadi ya, presiden itu, beliau, di, uh, beliau berdua yang di divisi psikosomatik itu, Dr. Agus, Dr. Sika itu selalu mengembalikan kepercayaan diri saya untuk kembali. Ayo uh, tujuanmu belum selesai. Satu tahun ini tidak harus uh, apa namanya menjadi Pematah semangat untuk melanjutkan uh, pendidikan di uh, residensi waktu itu dokter. Jadi saya pernah mengalami fase fobia dokter masuk Sarjito itu dokter. Ketika saya masuk lagi setelah satu tahun itu seperti kaki saya itu lemas semua itu lho dok. Gitu, jadi beliau berdua inilah yang uh, tokoh ya dalam uh, perjalanan hidup saya ini yang bisa Mengembalikan semangat lagi. Ayo, tujuanmu belum selesai, belum lulus, diselesaikan. Dokter Agus dan dokter Sika, kalau, kalau yang ketiga siapa? Oh iya, dokter. Kalau misalnya saya bertemu dengan tokoh yang saya inginkan, ya, Dok. Ya, uh, saya ingin uh, bertemu lagi. Tokoh, tokoh harus, tokoh apa saja. Tokoh, oh, tokoh apa saja, dokter. Kalau saya uh, bertemu lagi itu saya ingin, siapa ya dok ya? Saya hmm, saya blank dok, dok, sebentar. siapa ya dok ya? Biksa okay, ya dok. <tuh> Selain orang tua, siapa yang berpengaruh dalam kehidupan dokter? Papi, iya, yang berpengaruh sekali dalam hidup saya itu dokter. Selain orang tua yang menjadi role model dari saya, itu sebetulnya adalah kakak-kakak random saya, dokter. Gimana kami itu berdelapan berjuang gitu, dokter dari... Uh, kecil kami dibiasakan sangat disiplin dokter Oleh kakak-kakak saya dokter Dan orang tua saya bahwa kami itu harus fokus uh, Terhadap jalan hidup yang kami pilih gitu dokter Jadi waktu itu uh, Saya waktu kecil dokter Karena lihat kakak-kakak saya itu Seperti panutan dokter Jadi saya itu Kalau tidak belajar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 kalau orang-orang lain itu tengah malam sepi, kalau di rumah saya itu malah setelah tengah malam itu semua kakak-kakak saya dan saya itu dibangunkan sama ayah untuk sholat malam terus belajar gitu sampai, sampai, sabar subuh. Apa? sampai subuh sampai subuh sampai berangkat sekolah lagi dokter. Jadi kami itu terbiasa seperti itu. Nah kalau uh, apa namanya ujian ataupun uh, apa namanya tes-tes yang Penting itu dokter kami malah bisa lebih bangun lebih awal lagi. Jadi sebelum tengah malam itu sudah bangun untuk mempersiapkan ujian. Gitu. Jadi memang dari kecil itu kami terbiasa untuk uh, disiplin dok. Jadi kalau enggak disiplin itu satpamnya itu sudah di belakang kami gitu dok. mengingatkan bahwa bapak sama ibu itu bisanya cuma memberikan sangu pendidikan gitu. Nah, setelah kami mendapatkan ijazah masing-masing, Bapak-Ibu selalu bilang kalian harus menjadi manusia yang berdikari. Berdikari itu mandiri. <tuh> Dr. Patmi beruntung itu, punya apa orang tua seperti itu. Sekian saja dulu obrolan kita kali ini. Silakan subscribe, klik like, dan share. Jangan lupa tonton video di channel ini yang terdahulu. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih, Dokter Padmi. Saya stop rekamannya ya. Iya dokter.